dan selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan menjengoh sedikit ah Roblox horror kita akan bermain uh, Roblox Moker ah ni baru keluar ni Roblox ni jadi tanpa was-was marilah marilah kita bermain game horror Roblox Moker ni let's go oh chapter 1 di uh, Roblox horror memang eh dia punya bunyi tu jarang tak mengecewakan Okay. Kita di tempat gunung berapi Dalam gunung berapi ke apa ni okay, Aku ada flashlight kuasa Oh ada Oh dah mula dah okay, Kita ada sprint Dah mula dah Alright First sekali Amboss sprint dia memang padu Okay kita macam terperangkap Dekat dalam gua ni uh, Dan juga hampir-hampir nak selesai tadi Tapi berjaya Jumpa jalan Itu dia Oh ni gua yang dekat main menu tadi lah Uuuuh Oh, kenapa kabur? Kenapa kabur? Oh dia kabur eh? ah? Oh jadi kabur ah? Eh? Dekat sini Masuklah dalam rumah. Patutlah kabur. Where am I? Per. Cantik siap rumah ni. Alright. Sekarang so, kita kunci. Kunci. Kunci. Kena tekan. Oh, kena tekan. So, ini rumah yang cantik. Bilik yang cantik. Ini gambar siapa ni? Gambar bunga-bunga. Oh, ini semua putih ni. Ada cermin yang tak ada... Reflection Okay kita akan pergi menyiasat setiap rumah ni Aku rasa dapat tu apa tu Front room key Tandas pemurut dulu Ah sedapnya <tuk> Ini siapa pula ni Ha Ini patung mana pula ni Tapi bersih dah cantik eh Game Roblox secantik ini. So kita keluar aku rasa kita pakai room key Let's go Woo Hari yang begitu indah di tengah-tengah tengok tu rumah kita tu aku teringat game ni Oi! aku teringat game yang ah uh, apa benda taram game ada rumah besar tu kita ada scarecrow yang mungkin ada petanda sesuatu aku tadi lari kat sini oh. tu dia orang-orang orang ah -orang. orang. oh, ada kunci ah ya? Ban key. Baik. Aku dah agak tak ada something ke? Aku tersesat ni. Right, So, itu dia ban yang kita kena pergi. Ban, ban, ban. Aku tak rasa buat guys. Sorry. Yes. Wah, ada kunci lagi belakang ni. Masuk-masuk tu dah kunci. Basement key. Hmm. Sekejap. Kita check dulu. Ban ni ada apa. Alright. Tak ada apa. Tapi tadi aku dengar bunyi something tadi. Alright, so kita akan balik asyik tiba, tiba gelap. Oh. Oh, oh buka buka teruslah buka. Eh, kenapa ni? Oh, aku punya spray ni. Eh. Aku boleh rasa ada charge. Aku yang akan boleh spam je. Alright, kita gerak. Kita gerak. Kita tinggalkan tempat tu. Bahaya. Okay. Jalan sini Alright Okay belakang tak apa-apa Eh Kita akan dapat Eh tapi ni macam Nampak macam cantik pula Oh tak boleh So kita akan pergi ke basement Hey basement Kejut aku Alright So dah masuk basement sekarang Sedih lah guys Basement time dia ada mentol Dia ada suspicious oh, Di belakang portret ni rupanya Ah Jalan Rahsia Wow Sekejap Ini tak nampak sangat ni Okay ah, Kau tengok Apa yang berlaku sekarang ni Kau tengok Apa tempat ni Dengan aku tak nampaknya Gelap tu oh. Ada pula Ada terkorak Tu dia kuncinya Ambil-ambil-ambil Okay there go Kena crush punya Okay how about uh. They go here And then we rotate okay, rejel rejel Okay There you go, there you go, there you go, there you go. Woo! Yes Dah masuk loh tu Yes Okey, apa jadi? Apa gambar ni? Api, api Yay, yay Ah, bahasa apa ni? Uh, seram doh kat situ. Kena kejar. Open. Do you? you... Daya. Okay ni tak ditembus ke mana-mana. Woh -mana. atas ni, atas ni. Ada rupo-rupot. Kita boleh follow. Jalan lua kenapa ni? Alright. Tu ada ada, ada macam ta, apa ni? Rupo-rupot. Egg destroy Eh Ada egg destroy pula So aku kena cari telur Saya mencari telur Lima ekor telur Lima ekor eh Lima biji telur Mana telur telur telur telur telur Haa te. Hai master okay, no. Aku pun cakap Oh nih Yes Okay go One down Mana telur tadi? Mana huh? telur tadi? Oke okay, dia buat Semua lah <tuh bawa> Dah, yes. Ha ha Yes ha, Yes Dua terus terus terus terus Let's go Okay. Satu lagi Dua lagi Itu dia, dia Satu lagi Ada satu lagi, telur Teluk ah, teluk ah, teluk Itu dia Teluk, teluk, teluk, teluk Yes Run, run Run, run, run, run Run, run, run, run, run, run. rarararar lari lari lihat uh, uh. yes uh. finally ah uh. oh, binatang ni memang betul binatang punya binatang bakar kau di situ uh. aduh finally dapat juga bakal kelima-lima telur telur telur tu telur telur tu dah ada, dah ah uh. What a game! Alright, ah, silau. The ancient evil who once lurked deep within the earth had been sealed, sadly in the rage of fire and ashes. <tongan> Bersambung di chapter 2. Yes, so itulah dia, guys. Moke. Alright, game ni aku record 40 minit gamenya 10 minit je ah, tapi masalahnya game ni memang kena retry nak baca map tu lepas tu dia ada bug aku tak tunjuk pun tapi overall it's a good horror game untuk first part chapter yang pertama nak set up the story Ah, tapi sebenarnya benda datang tu kira habis lah mati lah kan so apa-apa pun kalau korang minat dengan video ni korang suka dengan video roblox horror ni kasih like okay. Ah, nanti aku boleh buat roblox horror yang lain kalau korang terkejut juga tadi Kasih like juga. Kalau korang tak suka telur-telur tu. Kasih like. Uh, jangan lupa untuk subscribe. Uh, jangan lupa untuk komen juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye-bye.